Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo budoyo dumadi Kalis Alhamdulillah alamin Wassalatu wassalamu ala Asrafil abiyah Wa ala alihi Amma batu. Apa kabar para subscriber Sejaht channel GSPB Jumpa lagi bersama kami spiritual berkutub -kutub.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 Dalam falsafah Jawa ada lima tanda lelaki secati. Lima perkorok kagut cokom bertekoyo itu wismo, karwo, burongko, buriko, lan bukilo. Dalam terjemahan bahasa Indonesia bebas kurang lebih lima hal untuk lelaki secati adalah rumah. Buddha, senjata dan burung, kukilo atau burung, di sini dimaknakan sebagai hewan peliharaan. Untuk memelihara hewan peliharaan diperlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi, apalagi memelihara burung. Makna filosofinya adalah bahwa lelaki sejati harus memiliki rasa sabar dan ketekunan dalam menjalani kehidupan. dalam hal merawat istri dan anak lelaki sejati harus selalu bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai kepala keluarga itulah kenapa lelaki jawa zaman dahulu banyak yang melahirkan burung perkutut perkutut jawa geopalia striata adalah spesies burung dalam suku Columbidae dari genus geopalia Burung ini merupakan jenis burung pemakan biji-bijian saja. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jika burung ini juga memakan serangga di habitat aslinya. Katuranggan adalah satu bentuk ilmu titen. Patokan ini dipakai untuk menentukan watak atau karakter suatu makhluk berdasarkan ciri fisik yang dimilikinya. Katuranggan merupakan gabungan dua kata yaitu katur dan angga. Katur itu berarti ilmu dan angga itu berarti badan. Dari tutur akan ketawi, katurangan perkutut dibedakan menjadi tiga kelompok Yaitu, katurangan perkutut yang dilihat dari lokasinya Katurangan perkutut yang dilihat dari bentuk fisik kutut, Dan katurangan perkutut yang dilihat dari tingkah laku atau sifat dari perkutut itu sendiri Katurangan perkutut sering dikaitkan dengan mitos yang banyak berkembang Dan sampai saat ini masih sering kita dengar ada keturangan perkutut yang bagus untuk dipelihara dan ada keturangan perkutut yang tidak bagus dipelihara Percayaan pada kekuatan mistis burung perkutut ini sudah ada sejak turun temurun terutama pada masyarakat Jawa Punya suara kicauan khas dan istimewa, burung perkutut merupakan pipa burung yang banyak disukai warga Pada era zaman kerajaan, burung perkutut hanya boleh atau dimiliki oleh kaum tertentu saja Misalnya dimiliki oleh keluarga kerajaan saja Dalam sejarah peradaban manusia Menghantarkan pada aktivitas tulis-menulis Yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia Mis tulisan yang sanggup menggerakkan sebuah peradaban Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya Utama tentang tulisan katorangan perkutut Yang penuh akan pesan untuk kehidupan bagi manusia Khususnya masyarakat Jawa kuno Dalam ilmu katorangan itu terdapat tua. Petuah itu petuah, bukan perkara tentang makhluk gaib seperti kodam. Jadi tidak benar apabila dikatakan bahwa burung perkutut dan terbang itu memiliki kodam. Kioni adalah kata yang mempunyai arti bagian, tempat untuk melahirkan. Kata ini mempunyai banyak arti, antara sumber, asal, sarang, rumah, tempat duduk, kandang, tempat istirahat, tempat penampungan air, dan lain-lain. Jadi, burung perkutut yang miliorni yang bagus adalah burung perkutut yang memiliki kotoran yang baik pula, karena di setiap keterangan milik tuah atau petuah yang berwarna sehat. Dengan mempelajari ilmu keterangan perkutut, berarti kita telah diantarkan kepada pemahaman kitab garing dan kitab kelas. Kitab garing ini adalah kitab teles yang berhasil dikeringkan, tapi kitab kelas yang berhasil dituliskan itulah kitab garing. Semua kitab suci adalah kitab teles yang dikeringkan. Ingat bahwa kita adalah semua realitas yang ada di semesta alam pada kecepatan kali ini kami akan mengulas tentang mitos burung perkutut tindi berikut adalah pemaparan kami pernah mendengar ada berkutut tindi burung berkutut lokal memiliki kekuatan gaib yang tidak dimiliki perkutut mangkok. sebelum kita lanjut ke inti topik ada baiknya kita memahami apa itu mitos karena kami mengulas tentang mitos yang berkembang dari tutur-tutur yang kami ketahui mitos adalah bagian dari folklore yang berupa kisah berlatar masa lampau Mengandung penafsiran tentang alam semesta Serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya Dalam pengertian yang luas, mitos dapat mengacu kepada cerita tradisional Tanpa mengurangi rasa hormat pada yang mempercayai atau tidak tentang mitos perkutut Dari tutun luar yang kami ketahui Ada beberapa tentang perkutut tindih yang diyakini bisa membantu pemiliknya Bantuan seperti apa yang dimaksud? Yaitu membantu melindungi pemiliknya dari serangan tak kasat mata Dalam hal ini tindih artinya ditekan, dihimpit atau ditahan Perkutut tindih adalah burung perkutut yang dapat menekan, menghimpit dan menahan aura negatif karakter watak keras perilaku negatif energi negatif hingga yoni yang tidak baik burung perkutut tindih secara fisik yaitu burung perkutut lokal alam yang tua lebih dari 30 tahun atau 40 tahun bisa dijadikan perkutut tindih semakin tua burung tersebut dia akan disegani dan dihormati burung lain Burung perkutut tindih secara batin yang memiliki energi positif sangat kuat Dan diyakini berkodam positif Namun apabila burung tersebut belum ada kodamnya Tapi energinya besar Maka burung ini bisa jadi dengan perkutut tindih Jenis perkutut tindih dari kategori tangguh pacacaran Tangguh mataram Dan tangguh sedayu jadi perkutut indi adalah burung perkutut lokal yang dirawat kurang lebih sekitar 30 tahun burung ini didekatkan dengan perkutut yang energinya negatif maka perkutut negatif tadi pasti mati konon katanya apabila perkutut ini sejarah dengan perkutut yang energinya positif maka burung tersebut tidak akan mengalami hal apapun kesimpulannya Kekuatan geib burung perkutut tindih didapat dari alam Ini yang membuat terkadang orang-orang mencari perkutut tersebut di hutan atau pemakaman Perkutut tindih lebih istimewa karena dirawat lama dari beberapa generasi Jiwanya menyatu dalam satu keluarga kemudian diturunkan ke anak dan cucunya burung perkutut alam tergolong spesial karena usianya bisa menyapai bulan tahun seperti manusia dan bahkan bisa sampai ratusan tahun. Burung perkutut tindih adalah burung perkutut yang memiliki tuah, tambahan selain tuah yang memang sudah bersemayam di burung perkutut tersebut Analoginya Burung perkutut tindih bertindak dan berperilaku lain seorang tua yang dihormati bukan dengan kesaktiannya tapi lebih karena karismanya dan sejarahnya burung-burung ini bisa dikatakan sebagai pusaka hidup dimana pusaka adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan suatu benda yang dianggap sakti atau keramat dan biasanya, benda-benda yang dianggap keramat di sini umumnya adalah benda warisan yang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang atau leluhur, seperti misalnya dalam lingkungan keraton. Sebuah pusaka, pasrahnya, nilai historis, dan pesan moral. Jadi, buruh perkutut inti adalah buruh perkutut yang diwariskan kepada keturunannya, seperti perkutut sepuh. Biyut berusia 80 tahun yang sempat viral. Mari langsung saja berkenalan dengan sosok perkutut tersebut. Namanya perkutut sepuh Kibuyut Burung ini viral di media sosial, banyak yang menyebarkan foto atau gambar perkutut tua tersebut. Kemudian komunitas Misteri perkutut lokal dan penghujatan pencari dan pecinta perkutut lokal seluruh Indonesia meminta pemiliknya burung mengunggah videonya. Channel Misteri perkutut lokal mengunggah video tadi di YouTube pada tanggal 2 20 September 2019. Di situ terlihat sosok perkutut Sepuh buyut sudah mirip dengan kakek-kakek yang usianya sangat tua. Kok di situ, Bu? ini terlihat bungkuk dengan kepala selalu mengadah ke bawah. Walaupun masih sehat, tapi secara fisik sudah terlihat bahwa bergo ini sudah sangat tua. Bulu-bulunya sebagian berjatuhan, lalu bagian sayap dua-duanya sudah turun. Punggung tampak bungkuk sekali. Mungkin karena tulangnya sudah tidak mampu menyangga. Namun, tatapan mata masih cukup tajam Hal ini menandakan bahwa burung masih dalam kondisi sehat walafiat Cangkraman kaki juga masih kuat Ini terbukti dari burung yang masih kuat bertengger dan ringan. Dari penjelasan pemilik burung Perkutut sepuh Kibuyut merupakan warisan turun temur. Sekarang sudah dirawat oleh generasi ketiga sejak awal sampai sekarang. Usianya terhitung lebih dari 80 tahun. Perkutut ini diasuh di Pondok Pesantren Albar Al Hikmah Gunung Pati Semarang. Tahu kan Doro? Ada kisah yang didakan bahwa burung perkutut merupakan santri pertama Nabi Adam AS. Sebuah kisah tentang burung perkutut dan Nabi Adam sempat viral di media sosial Ketika Nabi Adam turun ke bumi Hewan dan tumbuhan sudah lebih dulu ada di bumi Kemudian ada seekor burung yang datang menghampiri Nabi Adam Burung tersebut adalah perkutut Nabi Adam sangat terkesan karena banyak hewan berlalu lalang, tapi yang datang untuk Soan hanya seekor burung kecil, yaitu perkutut. Di lama kemudian, Nabi Adam menengadahkan tangan berdoa, "Ya Allah, burung ini..." Hewan pertama yang datang menemuiku, muliakanlah semua keturunannya. Tak heran, sampai sekarang burung berkutut banyak dimiliki oleh para kiai dan kalangan bangsawan. Mungkin karena doa Nabi Adam yang menjadikan burung berkutut bisa bersiap tua, ada banyak sekali mitos buruk perkutut sesuai dengan hal yang membuat menjadikannya spesial Tetapi meskipun ada mitos bahwa suatu kata perkutut akan berhasil berdampak Doro tidak percaya akan hal tersebut Suatu kebaikan akan kapan jika Doro memang mau mempercayainya Begitu juga dengan hal yang buruk Percaya atau tidak terhadap mitos perkutut perturangan adalah hak masing-masing pribadi. -masing Sekian, apa yang bisa kami sampaikan? Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya pikiran atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami, akhir kata kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, sekuku, mati. Kali singkat video dari Insan Tikol.